halo halo halo halo oke okay. kali ini saya tidak akan mereview atau apa kita akan habiskan uang di game Call master ini habiskan koin yang kita punya kita sudah ada di tingkat 163 yang ini Oke okay. sebelum melanjutkan video alangkah baiknya anda mengklik tombol like subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten kami oke baik kita lihat di pojok kanan atas ya Di sini ada 11.794 koin ini kita akan coba bereksperimen untuk menghabiskan koin ini untuk apa saja ya dan dengan koin segitu kita mendapatkan apa saja dalam fitur ini oke kita bisa untuk mengklik mulai unit kita habiskan dengan mengklik mulai unit itu ada tulisannya 600 ya yang itu oke kita klik terus sampai uang berkurang kita lihat di pojok kanan atas uang mulai berkurang oke. baik kita klik ke menu kulit nah di sini tidak punya uang uang anda kurang ya sekarang kita coba warnai. Nah, ini kita mulai warnai. Kita pilih warna yang kuning ya. Kita pilih coba warna kuning. Oke, langsung play. Nah, kita hancurkan, kita tambah 10 jadi ini. Kita kalikan, tambahkan gitu-gitu aja sebenarnya game ini. Game ini offline, tapi bisa. Jika kalian penasaran, bisa kalian coba. Kalian bisa mencobanya. Oke okay, next langsung saja si merah dihabiskan oleh si kuning ya, kemarin kan warnanya berwarna biru ya Yes ada tiga kubus hadiah terbaik di sini kita coba pilih ke sebelah kiri ya pilih yang sebelah kiri Oke okay, mendapatkan 300 lumayan next Oke okay, hancurkan Kita mengklaim bonus melawan bos wow, kelihatan, tampilannya berbeda ya, daripada yang kemarin. Next, nah, ini obstacle gergaji. Oke, ada di tingkat 168 ya. Kita berada di tingkat 168 atau level 168. Kita lanjutkan lagi. Baik, sampai di sini kita lihat di pojok kanan atas uang kita tinggal 2543. Dan coba kita ke menu toko. Nah, yang tadi kan uangnya belum cukup ya. Sekarang kita buka. Oke, kita mendapatkan skin baru. Kotak itu. Jadi kotak itu seperti Danbo ya. Ada Danbo. Mirip Danbo. Baik, bisa kita lihat di pojok kanan atas lagi. Uang kita tinggal 93. Coba kita ke menu pulau. Nah, di sini ada pulau. Oke, kita habiskan perlian kita. Kita bangun pulau. Kita bangun. Ada koin dan 190 diamond. Oke, okay, belum habis semua ya? Mau dibelikan apa ini? Bingung jadinya. Oke, okay, mungkin ini sudah mentok pembeliannya. Oke, okay. oke, okay, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ikutin terus channel kami. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. See you next time, and goodbye.